Video yang menunjukkan potongan bagian tubuh makhluk laut misterius viral di media sosial TikTok. Diunggah oleh akun ini pada 16 Oktober 2022, tampak benda berwarna abu-abu tergeletak di pesisir. Benda tersebut tampak besar hampir menyamai kaki pengunggah dan berbentuk memanjang dengan satu sisi runcing, sedangkan sisi lain terpotong. Pengunggah menuliskan bagian tubuh makhluk laut tersebut ditemukan saat dirinya tengah berjalan di sepanjang pantai Magnetic Island, Queensland, Australia. Melalui unggahan lain, dia kemudian menjelaskan bahwa bagian tubuh makhluk yang terlihat aneh itu merupakan alat kelamin jantan atau penis milik paus. Dengan bantuan TikTok dan ahli biologi kelautan, aku pikir kita akhirnya menemukan apa binatang aneh itu. Dan ternyata itu penis paus, kata dia dalam video. Pendapat mengunggah penis tersebut kemungkinan terpotong karena pejantan paus berkelahi dan saling menggigit satu sama lain. Unggahan yang menampilkan bagian tubuh misterius ini telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali dan disukai oleh lebih dari 112.000 ribu pengguna. Lantas benarkah itu adalah penis paus? Eh tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Para ilmuwan mengatakan benda dalam video bisa jadi merupakan penis paus. Ia menjelaskan penis adalah organ reproduksi organisme berjenis kelamin jantan. Tahukah kalian sob, hewan paus yang masuk dalam Ordo cetacea? Umumnya berukuran besar. Untuk itu pada jantan juga memiliki alat reproduksi dengan ukuran besar dan panjang. Menurut peneliti, penis paus terbesar dilaporkan ada pada paus biru atau blue whale yang merupakan mamalia laut terbesar. Selain itu juga penis pada paus bungkuk atau humpback whale juga memiliki ukuran besar hingga mencapai 2 sampai 3 meter. Penis paus bungkuk tersebut sempat tertangkap kamera dalam posisi terjulur saat kawin. Adapun posisi penis pada paus tersembunyi dalam lubang genital dan hanya keluar saat akan kawin. Di sisi lain, pakar satwa liar Australia, Vanessa Pirota, tidak bisa memastikan secara pasti benda yang tampak seperti bagian tubuh terpotong itu. Dugaan bahwa benda dalam video merupakan penis paus karena adanya bentuk, ukuran, dan persamaan keduanya. Menurut dia, sepotong bagian tubuh itu ternyata bisa merupakan apa saja. Dia mengatakan sulit bagi para ilmuwan untuk mengetahui benda apa itu tanpa melihatnya secara langsung. Namun Pirata menjelaskan saat ini memang ada banyak paus bungkuk di lokasi penemuan objek ini. Apabila dugaan bahwa benda tersebut merupakan penis paus bungkuk, Pirata membantah penyebab terpisahnya penis menurut pengunggah. Pasalnya mamalia laut ini tidak memiliki gigi dan hanya dilengkapi dengan balin. Tahukah kalian sob, balin sendiri terbentuk mirip seperti sisir dan berfungsi untuk menyaring makanan berukuran kecil dari air laut. Oleh karena itu, gagasan yang menyebut penis paus terlepas akibat gigitan paus jantan lain tidak pernah terdengar sebelumnya. Menurut dia, kemungkinan penis terpotong akibat gigitan pemangsa seperti paus pembunuh atau orca. Namun begitu, dirinya masih belum dapat memastikan kebenarannya.